Assalamualaikum guys, selamat sore Welcome back to my channel Salam pertanian seluruh Nusantara Sobat-sobat, hmm, saya masih mau berbicara soal penyuburan durian dan ini pengalaman saya, saya pernah punya pohon durian yang seperti ini. Yang daunnya menguning, kemudian tumbuhnya malas-malasan. Kemudian yang lebih parah lagi, malah berontokan. <laughs> Dan waktu itu, sahabat-sahabat, saya benar-benar bokeh. gak punya uang sama sekali untuk membeli pupuk. Akhirnya saya mendapat masukan dari teman dan setelah itu Langsung saya aplikasikan Dan setelah tiga bulan Luar biasa sekali Reaksi dari masukan teman-teman Yang sudah saya implementasikan Saya praktekkan Menjadi sangat luar biasa sekali Dan mungkin sahabat-sahabat Mau tahu Dan akan saya beritahukan Dan ini kebetulan Saya untuk pemupukan ini Saya hanya modal sabit dan modal asahan percaya tidak percaya sahabat dan ini nyata 100% ini real tidak ada rekayasa dan hasilnya saya lihat ini ini hasilnya kawan-kawan pohon durian ini durian musangking yang kemarin seperti yang gambar saya tunjukkan tadi itu dan ini saya pupuk tapi pupuknya saya tidak beli sama sahabat, sahabat Saya menggunakan Rumput-rumput kering Dan ini hasilnya real Nyata 100% Ini tidak ada rekayasa Kemudian kasih lihat Lihat ini Setelah 3 bulan pemupukan Baru keluaran ini Terbus-terbus barunya ini keluaran ini Dan inilah kemudian menginspirasi saya untuk berbagi cerita ini hingga saya ingin berbagi bagaimana cara saya melakukannya hanya dengan modal sabit dan asahan tidak mengeluarkan uang tapi bisa menyuburkan, bisa membuat tanaman durian saya ini ini keluaran tubus baru Dan ini sahabat-sahabat yang lebih Saya senang tuh durian ini sebenarnya nih Umurnya sudah lama ini Karena pertumbuhannya kemarin sangat Lambat Kurang antisipasi Ini sudah dua tahun loh Padahal dua tahun ini Durian saya yang lainnya Ini tumbuhnya sudah eh, Seperti mau buah saja Tapi satu pohon ini Pertumbuhannya sangat melambat Kemarin dan ini sudah mulai ada pertumbuhan tunas barunya Mungkin sahabat-sahabat setelah menonton video ini langsung saja dipraktekan Tanpa biaya serupiah pun bisa menyuburkan durian ini Bisa membangkitkan yang tadinya malas tumbuh menjadi bersemangat tumbuh lagi dan ini sudah kelihatan daunnya sudah menghijau ini sudah, ini yang kemarin hampir saja saya putus asa, saya kira malah mati, soalnya daunnya pada kuning-kuning dan berjatuhan di bawahnya ini gak karun-karun banyaknya. Dan bagaimana caranya menyuburkan tanaman kita? tanpa keluar biaya, tanpa beli pupuk, sebenarnya pupuk itu sudah ada di alam kita sahabat-sahabat sudah ada di kebun kita, cuman kebanyakan di antara kita atau sahabat-sahabat ini memandang sebelah mata makanya ini di konten tutorial yang ini, saya mau berbagi pengalaman, tanpa biaya, tanpa beli pupuk saya alhamdulillah bisa menyemangatkan lagi tanaman durian saya yang tidak mati, karena aku bilang tidak mati kemarin, pokoknya daunnya sudah seperti ini. Kuning, perontokan, dan tidak ada tanda-tanda sama sekali turbus barunya. Yuk, kisah cerita saya akan saya tunjukkan ke sahabat-sahabat bagaimana saya memperlakukannya. Kita berbagi pengalaman. Oke, let's go. Ini rahasianya. ini bukan untuk kasih makan ternak sahabat-sahabat tapi mau saya kasih makan untuk durian yang malas tumbuhnya <gulau> sudah cukup ini kita langsung ke eksklusif yang kedua yaitu golok sahabat-sahabat untuk pemotongannya. Ternyata menggunakan sabit seperti ini enggak bisa buat motong. Hanya bisa digunakan potong dengan golok. Ini kawan-kawan mempermudah proses pembusikannya. Selanjutnya langsung kita taruh di bawah pohonnya saja. Dan sahabat-sahabat lakukan penyiraman air biasa ini tiga hari sekali atau paling tidak satu minggu itu dua kali dikasih penyiraman Tujuannya supaya cepat ada proses pembusukan Dan sebenarnya ada lagi satu sahabat-sahabat yang hari ini tidak saya kasih Setelah kita berikan rumput di bawah pohonnya kita membutuhkan dekompresor dan ini pun juga tidak beli sahabat-sahabat ya kalau mau beli sahabat-sahabat bisa menggunakan VOC bapam yang diproduksi dari sistem muncul atau bisa menggunakan em4 ini kalau mau beli kalau tidak mau beli gratis sahabat-sahabat gunakan nasi aking atau kalau orang Jawa bilang namanya karak ya karak, nah itu karak itu kurang lebih satu kilo <tuh> kita rendam semalaman dan airnya pagi kita buat tambahan penyiraman yang kita campurkan dengan air biasa dan nasi aking ini tujuannya apa dari air nasi aking ini dia akan memunculkan bakteri bakteri pengurai jadi ini sebagai dekompresor atau pengurai kayak macam daun-daun atau cabang-cabang kecil ini bisa terurai, bisa cepat membusuknya ini tujuannya nasi aking, itu kalau mau yang gratis, seperti tadi kalau mau yang lebih bagus lagi bisa menggunakan VOC Rebapam, atau bisa menggunakan EM4 dan apabila musimnya musim hujan sahabat-sahabat nggak -sahabat, perlu lagi penyiraman karena kan sudah disirami dengan air hujan ini kita adakan penyiraman kalau musimnya musim kemarau jadi kalau musim hujan nggak perlu lagi kasih penyiraman kan sudah sirami hujan setiap hari dan ini akan lebih cepat nanti proses, proses pembusukannya menjadi komposnya jangan khawatir apa uh, rayap kalau ada rayap rayap itu tidak makan tanaman yang hidup rayap itu yang dimakan yaitu batang-batang yang kering batang-batang yang sudah mati kalau batang-batang yang masih hidup ini, dia tidak dimakannya, paling dibuat rumahnya, dan rumah itu sebenarnya um, kita mendapat seperti simbiosis mutualisme, karena ditempati dengan rumahnya rayap. Ini apa kulit-kulit ari yang tua ini dimakannya, dan menjadi lebih mudah lagi. Tapi kalau sahabat-sahabat ragu begitu ada rumah, rumah rayap, ya kita bersihkan saja. Sekali lagi rayap itu yang dimakan ranting-ranting atau daun yang kering atau daun patung pohon yang mati bukan yang pohon yang hidup dimakannya oke mudah-mudahan tutorial pengalaman ini menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat silahkan ini real ini asli ini nyata tidak ada rekayasa sahabat-sahabat silahkan dibuktikan dan satu lagi akan saya kasih lihat tanaman apokat saya yang sudah saya pupuk dengan cara yang ini sama satu saja apokat karena ini sudah sudah sore Jadi akan saya kasih lihat Ini ampukatnya Ini ampukat metega Sama ini saya sempat Dengan saya menggunakan pupuk yang sama Cuman ini karena sudah sore Jadi ini belum sempat Ini mungkin besok baru saya kasih Pemupukan yang sama seperti yang barusan Pada duriannya Ini kasih lihat saja sama teman-teman Ini ampukatnya ini Keluaran terus trans baru Ini, ini subur banget ini Benar, yang kemarin tuh sangat sangat kurus sekali. Wong ini hidup di antara apa? Eh, himpitan pohon-pohon besar, jadi sinar matahari sangat mini masuk ke sini. Dan ini alhamdulillah ada masukan dari teman dan saya implementasikan dan ini hasilnya. Demikian tadi kawan-kawan. Silahkan dibuktikan, ini nyata kok, ini real, 100% ini Ini bukan rekayasa Dan saya tidak uh, membuat tutorial abal-abal Tanpa saya membuktikannya dahulu Jadi sebelum saya membuat konten ini Saya sudah menjadi kelinci percobaan dulu Jadi kalau gagal, nggak mungkin lah saya kasih kepada sahabat-sahabat Ini karena keberhasilannya Dan ini 100% makanya saya beranikan Untuk berbagi dengan teman temanku Soalnya pengetahuan kan tidak dibawa mati sahabat-sahabat dan nanti yang dibawa mati adalah amal, ada amal jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang solihah Mudah mudah-mudahan konten tutorial saya ini menjadi salah satu diantaranya ilmu yang bermanfaat, silahkan dicoba dan satu hal lagi sahabat-sahabat apabila ingin membuat kompos yang dari daun kering atau daun-daunan liar atau gulma, silahkan masuk saja di kolom deskripsi disitu saya sertakan untuk pembuatan kompos yang super yang memiliki unsur hara yang tinggi mulai part 1 sampai part 4 ada disitu silahkan dijelajahi silahkan diklik kolom deskripsinya disitu saya tuliskan pembuatan kompos super bagian 1 sampai bagian 4 oke sahabat-sahabat kiranya sampai ini dulu yang bisa saya bagikan ke teman-temanku Mudah-mudahan bermanfaat Berkah Fidini wal akhirah Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertanian Nusantara Semangat pagi